Try to be a good person. Shouldn't wear a veil around your neck. You want to get slapped. Oh, you ridiculous. You got friends in me. You got a friend in me. Yo, what's up Mabro, apa kabar semuanya? Halo bro jadi kali ini Mabro Ocha mau ngetes kokian Ocha untuk menggacha skin epic bro ya Tapi ini tuh gratis, jadi kalian bisa juga Mabro nah, Kita ke sales, limit time to ticket store Nah, ini aja belum nih Mabro Wah, pilihannya ada banyak ya Opera, bus Lucky Box, skin skinnya Oke, ada urban tracker bro Wah, kalian mau nggak? Uh, gokil Uh, ini cuma kerja misi sih kalau nggak salah bro. Nah ini nih ma bro yang oca pengen ini ya. Ini ada krik six yang iron saatnya enak nih ma bro ya. Daripada kita pakai krik six yang biasa yang bulat itu, mendingan kalian uh, berusaha dapetin ini atau gear 56 enam nih. Akhir lima kalau nggak salah ini iron satu juga enak ma bro. Wow, ray juga ada bro. Skinet, wuh, mantap. Ini apa di get for free? Hmm, okay. Nah di sini bro ya. Uh, dapatnya mabrur. Nah ini kan Oce ada kuponnya tuh 800 ma bro ya Jadi misalnya kalian mau dapetin secara gratis kuponnya Nah sini tuh nih Rich Veteran statusin BR BRMP tuh Kalian push rankin aja mabrur. Langsung aja follow instagram Add kita jokit titikin mabrur Untuk dipush rankin nanti biar dapat kupon ini mabrur ya kan Misalnya kalian kesusahan dalam push rank Wah ini sangat memudahkan kalian ya Yuk kita coba deh kita Coba beli ya habis mulai romanya ada 800 skin hijau bro, jangan skin hijau lah, gua cuma bisa diketok nih, apa nih? M4 LMG, kau saja ya, ini gua tuh pengen bener-bener gratisan wah bro, kalau misalnya gua nggak dapat gratis, wah parah banget sih, udahlah mana lucu, Woi, skin hijau dikasihnya bro jahat sih. ini apa? tendis Reward. Nah ini kalian bisa dapetin tuh. Nah nanti yuk coba bisa. Reneti dong Bismillahirrohmanirrohim apa kakak Belum doa? Maunya doa dulu deh. Yuk guys. Awas aja. Gak dapat loh. udah dapat sekop loh. Buat apa ini? begali lu. apa ini? Ampun esmosi aja. Astagfirullah udah onet loh. Dikasih lagi mau udah onet padahal. Cep, gimana ya? Mau ya Ya hoki cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh ya Allahumma lakasuntul. Selamat berbuka puasa. Oh, udah hoki lagi coba lagi. Wah, apaanlah itu? Lagi-lagi lagi-lagi. Aduh onet. Apa sih? Ah. Gini amat gue disuruh bayar kali ya semua. Di Najis silang. Di Najis silang. Najis pelit. Cewek yang pelit kali, mah, bro ya. Ah ya lah capek. Ah udahan aja lah. Gak jadi konten. Bang mau kemana bang? Jangan tinggalkan aku. A few moments later. Oke okay, mau karena gue nggak mau nyerah, gue balik lagi nih sekarang nih. Ya ternyata gue di shopee ini masih ada nih ya krednya dan bisa pakai kupon lagi yang gue punya gold credit kupon di sini. Semoga dapat ya kita coba nih satu-satu deh. Lah. Najis, gua udah pakai kred gini dapatnya hijau lagi loh. Wah hasum sih. Ngerti gue.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 Ah biru lagi, Come on bro? Oh, not lagi, Allah, gini nih, ritual dulu, ritual, ritual, ritual, ritual, bolak balik, bolak balik, bolak balik, bolak balik, bolak balik. Oke, okay, baik lagi Bismillahirrahmanirrahim. Shorty, Hah. kenapa gitu lo? Gue harus ngeluarin gold kupon gue ya kan? Gue tuh penge yang benar-benar gratis tuh ya tadi, Ma Bro. aduh, coba lagi deh Ma Bro. Eh, coba lagi deh Ma Bro. Ish, apa sih border border nih? aduh, onat lagi Ma Bro. Gila kali gue dikasih border, -border dua kali Ya udah lagi deh, awet. dapet epic kita gini lagi deh, kayak ritual ini namanya bro. ritual ritual ritual ritual ritual ritual ritual ritual ritual ritual ritual ritual ritual ritual ritual lagi ritual ya ritual ritual Ya ritual ritual ritual ritual ritual ritual ritual ya Men Katanya itu satu-satu men Ya lo oh, lihat orang tuh satu-satu bukannya ya kalau gratisan gini calling car apa nih ah ini dia krik tapi gue pengen agr juga ya apa gue lanjutin gue bingung nih ya, mau beneran gue bingung gue bingung lanjutin apa kagak nih lanjutkan bang ah yaudahlah krik sifah ya ya Krik6, wes. Agar kan sudah ada legendarinya juga nggak apa-apa. Tapi Krik6 juga udah ada mitik ya. Ya Oce, sebenarnya cuma mau koleksi dong si udah gitu aja, oke? Okay? <tong> <tong> teng, tereng, teng, teng. <tong> <tong> nih. Ada kesel juga Mambrud di konten ini. Maaf ya Mambrud, ya tadi cah agak kesel sedikit, nggak kesel sedikit sih, tapi kesel lumayan banyak ya. <tong> Iya, tapi nggak apa-apa lah kita nggak belum menyesal juga, Ma Bro ya. Sudah berlalu biarlah berlalu ya teman-teman. di situ ada juga ya ternyata sudah kudunga. Baru hidup menimbun sama dia lagi, Ma Bro. Ah, Nah ini kubalaskan saatnya kan Uh, gue kencang kali kau lari. Weh, uh. uh. weh, weh. We. Ayo, gantung gua pakai koi, Ting ting ting ting ting Mana teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng, seksis tuh enak ya. Eran satu juga mantap, Tapi sayang sekali ya, temboknya ini sangat besar ya. Seperti tembok Cina katanya. Gimana sih kalian lagi nge-scope tapi dihalangi tembok Cina gitu. Nah, ranset berasal tembok Cina. <tuh> Wih, snipernya ngeselin banget, Mbah Bro. Kenau cedong. Hmm, kakinya tuh. Guntung kakinya. Kayak dia nembak Woi, woi, woi, woi, woi, sta for la gym, sta for la gym. Woi, buat lu. Mana? Woi, sokarsi gua enggak jelas kan? Tuh. gedeng ya. Itu injo kalian? Itu kepala bapak kau ya? Aku tinju juga nih. Oh, aku tinggul, Kalau bapak kau, nggak nice, ya, sema bro. Dapat dua, dapat dua itu. Nah, dapat dua tapi kena sniper, ma bro, cak di tempat bakar-bakaran, loh. Aneh. Aku ya? gila sih, gue ini kena. ini match sangat lucu ya match ngelawak bener nih khususnya pada ngelawak ingin ku pala kau Ikutinju tapi yang keluar godling gun gimana tuh mau bro eh hmm, loh mati lo mati lo woi woi halo. Hey, halo nah itu nanti kau hai hai mantap sekali ma bro Wah ini mantap sih ojek ya. Ah mati lagi deh kasian dia loh. Bajelas semuanya, aneh loh semuanya. Dapat dua, dapat dua. Nice bro, bocah. Nice, sir. nice, sir. Gila Sangat, perjuangan yang sangat gila, wait time. Gacanya penuh perjuangan, mainnya pun penuh perjuangan, teman-teman. mana sih musuhnya? Wih, mana sama sniper tadi, oh loh, gue tinju. Ternyata, uh, gue tinju. Oh, pala kau tuh, kenakan tuh. Mantap mah bro, mantap sekali cuy. Wah, perjuangan yang sangat mantap sekali. Sini ada orang nih. Oh, Inju is the best bro. Terima bruh, ayo, nanti lu, mulusnya, dancing, wah oh iya, oh. bruh ada anjing, coba lihat-lihat dong, anjing cepat banget lagi. Mana musuhnya di atas sini sih, tuh ingin tinju dia, pala oh, kau, mantap kan? Mana nih? Mati lo. Wei itu lagi Wei ada lagi Wei. Wah nggak lucu nih nggak lucu nih nggak dimenangin sama teman kita. nah menang. Nice. Gue jauh. Capek juga tapi Maubre. Ting, ting ting ting tering, ting ting ting ting ting. Wih, baru tahu capeknya emosi ini Maubre kira cuma 46, tapi tuh kayak berasa kilo udah 70 gitu tadi tuh ya yeah. yang bener yeah, cuma feeling feeling feeling feeling good king <laughs> of oh. fly <laughs> habis gacha tadi tuh ini gun sepertinya ma bro gensis suppressor ini gensipnya ma bro seperti biasa udah kasih gensis suppressor task force barrel lightweight stock v 610 magazine b firm grip oke okay, itu saja ma bro. dan ini krik six ya creek hm. six Weh skin hijau dikasihnya bro Ajis ah, Pelit Mudahkan aja lah Nggak jadi konten <tuh> Ya seperti ini bentukannya <tuh> Oce nggak banyak omong kali ini udah udah kayak gitu aja untuk video kali ini mabro Makasih banget udah menonton Jangan lupa share video ini ke teman kalian Dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video dari Oce Desert mabro Terus untuk kalian yang pengen beli akun COD Langsung aja follow instagram kita jubelin Gak hanya akun COD, game lainnya juga ada Dan kalau kalian pengen jokin akun kalian Misalnya ranknya belum legend-legend Atau masih master, masih Grand grandmaster Pengen naik rank aja gitu kan Langsung aja follow instagram at kita jokin Oke, see you mabro yaudah, deh. Dadah semuanya. See you next.